Halo semuanya welcome back to my channel ya kembali lagi di channel gue yang biasanya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate up to date dan tentunya membahas seputar dunia slota oke okay, tentunya sini gue akan membagikan tips dan tipsnya nih biar kalian bisa dapetin sens cuman tambahannya anjing kali 250 langsung connect sini dong wow mantep banget gak tuh ya Langsung dikasih petir-petir main jalita dari si UU di sini dan langsung dapetin JP-JP nya dong 1 juta .400 400-an ya sayang ya Gue di sini cuma bawa modal 40k aja langsung dikasih cuan-cuan yang melimpah ya Padahal masih pemanasan ya baru awal-awal udah dikasih yang enak-enak Aduh mudah-mudahan sih nggak ngeprank ya si UU sini ya Oke, okay, tentunya gue akan uh, membagikan tentang info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini, dan juga bocoran slot gacor hari ini untuk kalian semuanya. Jadi ya gue harap kalian tontonin terus videonya, jangan di skip ya, biar nggak ketinggalan info infonya Karena semua informasi tentang slot gacor ada di channel gue ya sayang ya. Oke, okay, lanjut lagi di sini, gue nyocol bareng Uus ya seperti biasa, gue main di Games of Olympus dan disini gue step di bet 6000 ya DC aktif ya sayangnya langsung pantau-pantau dulu aja karena di awal ini gue udah dikasih yang mantap-mantap luar biasa banget ya oke okay. dan pastinya gue bermain di situs slot gacor yang pasti aman dan terpercaya oke okay. pokoknya ini situs rekomen banget buat kalian para slotter ya jadi ya Langsung sikat aja sayang ya Oke okay. Lumayan di lollipop 138 Gajah makan permen Gacor men Oke okay. mantep banget ya Sesuai dengan namanya nih Gacor parah emang ya uh, Jadi buat kalian yang mau nyocol yang mau main ya Yang mau uh, join di lollipop 138 Langsung merapat aja ke channel gue Untuk link gacornya nanti gue taruh di kolom komentar ya sayang ya oke okay, memang bukan kaleng-kaleng banget ya di sini mantap sekali gue juga nggak nyangka bakalan langsung dapetin petir merah kayak kali 250 dan pasti gue imbangin sama RTP nya juga ya jadi saran-saran gue buat kalian yang mau main jangan lupa cek untuk RTP nya karena memang di sini gue main di RTP tinggi di kisaran 90% ke atas ya jadi buat kalian yang mau main jangan lupa uh, main di RTP tinggi ya jadi kalau kalian main di RTP tinggi itu untuk dapetin kemenangannya juga semakin tinggi gitu ya jadi ya uh, untuk dapetin kemenangan juga semakin besar kesempatannya ya oke okay, di sini gue coba untuk buy spin dulu ya di 240.000 jadi kita simak simak aja di sini ya mudah-mudahan dikasih yang mantap-mantap. Oke, okay. lagi dong. Wanjay oh, dikasih skip skip terus sama Uus ya. Ayo dong, uh jangan mentang-mentang gue udah dikasih cuan di awal ya. Di sini gue langsung bangkrutin sama Uus Sanjay. Ayo dong, lagi us. kasih trotnya dulu ah eh, mahkotinnya kurang satu gila gila gila ya oke mantep main langsung gaskan lagi us supaya gak apa, apa main santai aja ya gak usah terlalu uh, terburu-buru ya gak usah terbawa hawa nafsu juga karena takutnya nanti yang ada malah rungkat ya sayang ya jadi mainlah sesuai feeling ya oke mantep banget ya 109 ribu ya gila sih dikasih super dia. Oke, okay, pastinya gue sering-sering di sini untuk kalian, gue berbagi untuk kalian, semoga uh, bisa membantu juga ya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya, para mamen-mamen. Uh, ya, semoga beruntung untuk semuanya, dapetin cuan-cuannya, dapetin kemenangannya di lollipop 138 ya. Aduh, ternyata di sini gue nggak dikasih balik modal ya, cuman dikasih 127 ribu, tapi ya itu oke okay lah, nggak apa-apa ya, kita lanjut lagi, Spin lagi di... 20 turbo eh sayang ya Oke okay, jangan lupa kopi sebatnya sediain dulu biar lebih nikmat mainnya lebih mantul nyocol nyocolnya ya uh, gue juga gak muluk-muluk untuk dapetin JP besar ya karena memang yang penting gue bisa WD gue bisa cari cuan tambahan buat jajan gue ya Dan yang perlu kalian tahu juga ya namanya permainan pasti ada menang kalah juga jadi mau gimana pun hasilnya ya gue serahkan semuanya kepada si uus ini ya dan ya setiap permainan pasti mempunyai resikonya juga ya sayang ya jadi berani bermain ya berani menerima resikonya juga oke. Okay. Dan gue harap untuk kalian semua ya jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian sehari-hari ataupun pendapatan utama kalian karena ya jadikanlah ini untuk sekedar hiburan-hiburan aja atau cari cuan tambahan ya jadi untuk selingan-selingan aja ya sayang ya. Oke okay. lagi dong cakep banget satu layar kasih slotnya dulu, us. aduh itu kebangetan banget sih tadi kalau dikasih mah langsung ya. WWD nggak tuh Lumayan loh kecahannya ya Oke okay, gue gas lagi aja Di 480.000 ya Gue bispin dulu di sini. Siapa tahu ada keajaiban <laughs> Oke okay. Dan nah, pastinya gue uh, mau ngasih sedikit pantun juga Buat kalian ya sayang ya Sama lipo, beli permen Cakep Jangan lupa depo men Oke okay, ya buat kalian yang mau join langsung hajar aja sayang ya di lollipop 138 yang pastinya gue rekomen situs ini buat kalian yang mau nonsol yang mau cari contoh tambahan ya oke okay? dan jangan lupa untuk dibantu support-supportnya dibantu like comment dan di subscribe channel ini dibantu share share videonya dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya juga biar gak ketinggalan info-info terbaru dari gue setiap harinya ya sayangnya Oke okay? Mungkin gak lama sini gue akan akhiri gamenya karena ya menurut gue udah cukup ya Takutnya malah rungkat ya mau gimana pun hasilnya tetap gue terima karena yang penting sih gue dapetin profit Gue bisa WD ya sayangnya karena memang gue cuma bawa modal receh dan menurut gue ini juga udah lebih dari cukup Kalaupun dikasih lebih ya gue bahagia banget ya Oke okay, semangat terus tempurnya ya kalian semuanya Semangat terus pejuang receh gue tunggu kabar baik gue tunggu kabar bahagia dari kalian semuanya Gue Jin pamit undur diri sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Oke, okay, bye.